jangan jangan Anjir. Hai, kesel so Bring up voice chat. iya dia turun aja mas langsung turun Bring up voice chat. Apa? gue tadi jadi gua superner gagal anjing. <tuh> Keluar. Keluar teman-teman gue pada ini. Main Mario bros. Emang apa sih enggak boleh? Oh, Siap. Bro. Yeah. Oh, ini password yang kode ini teh apa? password ku ya ku ya lupa gue anjir soalnya kita mau apa ya bismillahirrahmanirrahim menyerahi coba mau berpecahin lah bangsa tuh medara, so. eh, eh. Ay. Ay. Ay. aduh pintu masuknya di sana Sebentar ya, kita mau gemetarin dong. A apa passwordnya yang <tay>, biru? Yang biru, taruh terbalik ini. Udah biru itu nih, a few moments later pokok-kompok ini yang dikuil terkehlamet deh hahaha ini teka-teka anjir goblok anjir lupa ga doang ayo mas manget mas mana mas yang ada ini oh gini mas awas awas awas, awas, awas, awas. Ya elah. gimana terus nih gini nih lihat nih lihat nih lihat nih ha ha ha I iya, panjangnya, neret nih, ne. nih anjir, telur tuh anjing, ah, gila <laughs> anjir, gua gak tahu bangsa, gila. tiga pisahan asal-salah gitu asal-salah <laughs> eh, bener, oh iya bener, bener, tuh, bener, ininya, iya, kaki. Iya, kaki iya, iya, kaki, kaki, kaki. anjir, kamu banget tuh. hahahahahahah <laughs> <laughs> <Bentar, bentar, laughs> anjir <Diputang>, anjing <laughs> gada ada anjing Di tuh gua anjing Bikin gak? bikin tapi aku Eh, saya aja. Oh, enggak Weh Baju aku jadi pakai baju bumi guys Emang ini mau ngambil dah apa mau ngambil mobil Jeep. Mau ngambil aku mau nyari ya. Oke. Wih. apa ini? Ada apa itu di itu? Ada apa itu? Orang ini. apa itu? Tuh Apa itu? Resmi waduh aduh aduh aduh aduh nah, aduh siapa itu waduh aduh pakai ya nggak bilang bilang ya resmi-resmi nggak bilang-bilang oke emang resmi nggak nggak pakai hoak ini mah main. <laughs> main jebret aja deh <laughs> main jebret <laughs> <tuk> <tuk> ntar gua mau nyari echat ya, dulu lah ayo lah iya beli beli beli beli beli beli ini encetnya mahal lu setnya ini rexus ini gua oh. encet gua logitech logitech kayak anjing logitek kayak anjing anjing ayo logitech logitek anjing punya aja logitek beda ren. ayo guys Anjir, anjir. anjir. mobil gua yang ditembakin <laughs> <anjir>. <laughs> eh, bu, minta pelor cu, cu Aku pelor cukup dikit doang. Aku juga A dikit. Tuh. 100 gua, Anjir, 100? cuma. eh, bentar, bentar, <laughs> eh. Dalihan, dulu. Yang penting kalau ada musuh kabur aja. Aku mau Ayo, ayo. ayo. Oke. Okay. Okay. <laughs> ayo kita kejar ini ya, kastil. Benteng tak Peran anjay mobilnya. Dia aja peluru gua anjir depan perada ada empok ter, depan bangsa, depan winter ada azan, Anjir depan gua, apa aja. Azan ini banyak banget pohonnya nih, nggak kesepian ya dia. Mama, boh skill gua tuh emang jago gitu gimana ya? Iya dia. Itu airdrop, nah, kataki yang di sini males dah gimana? Udah ada, oh. oh, udah pusing gua. Udah, udah naik aja. Ya, nah, oke, okay. itu ada mobil Ayo, itu ya, cowok, mobil itu. Eh hey, ada mobil, cok, di tengah ladang Ada orang ya, pengen kemana? Ini, cok, dia tabrak. Aduh, gobloknya dia tabrak ya Allah. depan panggil, ya Allah, awas goblok. Nah. Ah, sih hati dipakai naon. kemana? keren ya? banget gue gila, nggak ada otak. mau lagi kemana sih musuh teh ya, bodoh. Oh toh, so. iya, shell time Hampir pengen ditonjok Masmet lo tadi dia Hah <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> untung aku, untung aku pas hajar. <tuk> Katanya, <tuk> ah Masmet kayak nggak tahu L poking hajar Masmet. Aduh. Aduh. Eh masih ada, masih ada. Wah ah, taikong, nyariin jancok. <tuk> Wajah, wajah cuma dapat satu doang. cuma dapat satu doang santai. Oh bahaya anjay ada halangan eh, Ada empat kali apa gak? Aku pakai kali Banyak aku. anjir empat kali. Ini empat kali banyak. Aku nggak mau tiga kali lah. Enak 4 kali tinggal pakai redot cowok nah, sam, start sama gua anjing ma maju sih? Anjir anjir, ter... man, co, anjir, anjir, anjir, anjir! Anjir, anjir! Anjir, anjir! Anjir, anjir! anjir! is the best the best forever anjir tier tiba dapat tai aja bensinnya full bensinnya masih banyak sama. Mau let's go, let's go, let's go. Potasi okay. kita kepecin kira. Kak, wait, guys, guys, guys, kepecin sih guys. aku pengen main saja. Okay. Jol. Oi. Oh, jol. Oh, jol. jol. Aku lagi malas nih. Maaf, Mas Met. Jauh, jol, jol. Aku lagi malas lah butuh amat, aku nggak mau. Bensinku tinggal 20% puluh <laughs> ya sini, sih ini. Aku ini bensinku penuh. Jangan bilangin. Gak Gas aja, Mas Met. Ayo lah. Gaskan lah guys kan kita baca lagi males ayo cuy ke ke ini Pengikso ke aja aja aja ada mobil ada mobil ada mobil Gimana? gimana iya ada ada lagi eh berhenti berhenti gimana gimana wait tai itu di piramid oh kenapa kau nice banget tuh Cekan cekan. Hah, gini. tension kalian. Tension goblok. Eh, Mas ini fix. doanya Mas Maaf maaf maaf, tension. doanya Mas bentar bentar bentar bentar double lu kenanya iya ada hey, ada yang majin, cok? Cok, ada yang majin, cok. di mana di di depan rumah gua sabar cok sabar darah belakang gua aja di ala, Cep, balanya Mau belah Dia rumah, Dia rumah yeah. bataya Enemies orang, Cep Ada Pajunnya kayak tayu lo di sekitar jenis doang ini Pajun Cep, lama gue Cep, lama gue Cep, lama gue yeah. Iya, yeah, santai Ayo, Cep, ayo cok. Excel <tuk> aja, <Awas bomku. tuk> gua dia. Ayo, tahan pengen masuk ke pintu ini tadi. kali tuh. Tidak kuat, kuat soalnya aku bisa ke cok. Tahan Tuh aja nih, kurang satu orang doang. Dih, akan bodor. ini aja, Cuk. Oke. put. Aku Ada kayak nih. Ayo, Wah, lah, kaya. Kaya, kaya Ayo Cabut aku mau main pajak? Aku mau Ayo. main pajak. aku kira satu spot aja oh, untung lah Anjir gua. Oh. Toho, toho, toho, toho, toho. the fuck you doing? Tanda puzzle. Oke, okay. ya Kenapa, ya, Kenapa tension tubuh. itu? Tanda puzzle. Iya. Set. Tuh. Mampah. Iya, boy. Bang. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, tadi salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, bom iya memang aku niat salam, salam, tadi ini salam, salam, salam, salam, tadi salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, san Aku ping aja, San. Dari pokit masuk aja. Wei, dari Jawa. Aku nah, ping aja. Dari dari Jawa. Konek gila. Mana kena? Dia yang dari Jawa kena. Yang dekat masuk. Oh, di sini. Eh, mentok anjir bomnya. Goblok. Pakaran yang, ya. yang yang jauh yang URUS gua. Kok 1. di rumah. 1 di rumah. Bentar Mas, bentar Mas. di rumah, Anjir. maju kalian anjir. 1 di rumah. Gua dia. Pusing, pusing, pusing, pusing. pusing, pusing. pusing. pusing, pusing, pusing. Co, aku, pusing. Pusing. aku kalian kenapa Coo gak mati yang di sama aku aja. Aku Coo, ku kenokin Ini kalo ini ya aras Langsung restu No, kenok, kenok ya. Teman, teman, cuman, incar deh teman, aja man teman, teman, teman, teman, di teman, kan teman, teman, aku teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, di teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, gimana? teman, teman, teman, mati mati mati teman, teman, teman, teman, teman, teman, ya, teman, di, <remoh> teman, teman, di teman, teman, teman, teman, atas hey, lagi, hey lagi tuh, tuh, tuh itu tuh, kan suy, bener satu lagi, aku cabut, eh, Coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, tinggal coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, bet coba, ambil ambil cari musuh ini cowo, langsung. Ya, dulu, Ambil komponen sini. Belum deh, ke tengah aja. enak tuh Mau Enggak, enggak, satu maksudnya di atas malah semua anjir awas Sudah aku bilang aku seik mata Terus Berasa aja Satu hey, orang doang itu. Cabut Ayo ya. nah, hey, guys, semangat guys. Kayak pokoknya bisa habis ya Ada orang itu ya bisa sama temannya Tia Gak, depan, depan, depan, depan. Belakangnya. Enggak, enggak. temannya belakangnya Gak, gak, temannya depan, ayo, ini, ini, ini, ini Mana dengan perang. Mana? Nah itu. Lebar peman aja. Kalau besar. Eh situ tunggu ngapas tuh. Aki. Eh lagi Itu beda beda beda Jangan. Hit, pelot dulu, dulu. Lawan dulu. coy. Eh, lawan dulu. Karat ya Jul. bisa, Jul. Apa dulu, Jul? Bener, Nope. Nah. nah ya, mati semua, yes. Alhamdulillah aku punya <laughs> aku teman. doh cabut cabut-cabutan. guys. Ada adik gue. Ini dia Foking Hazel di sini. Foking Hazel melakukan rotasi. -kan dengan build yang like berasap-asap. Halo, semua Kalian bertiga pickup lama banget ini bukan enggak salah. Salahnya enggak, salahnya itu gua enggak healing. Enggak, tahu enggak yang kata yang salah. Let's go yang ada orang ngepro dihit yang lu tadi aku mati tuh lo, lo, lo, Ayo, sama tuh, tau dekapnya lama banget tuh aku udah ngenokin di mandabur, I, dia benteng, Ayo, di benteng emang aja, tabrak aja langsung oke stack doa mantap oke mantap keluar nya lihat e, e, hey. lantuan, sama sekali tuh lo lihat ya